Hai, bertemu lagi dengan saya, Dr. B, di acara Ngobrol Sehat Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan Tentunya kita berharap agar puasa kita terus lancar dan tubuh tetap sehat Ada beberapa tips yang diberikan di sehatnekeriku.comcast.go.id yang bisa diterapkan agar tubuh tetap dalam kondisi sehat Pertama, berbuka puasa dengan air putih Dan makanan manis yang berasal dari buah-buahan, kurma, dan lain-lain Kemudian, setiap kali berbuka dan sahur Hidangan minimal harus ada salah satu jenis yang berasal dari empat kelompok makanan Yaitu Makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah Berikutnya, hindari makan makanan terlalu asin setiap hari Baik pada saat berbuka puasa maupun sahur Tips selanjutnya, perbanyak minum air putih 8-10 gelas Mulai buka puasa sampai waktu sahur lalu hentikan merokok sekarang juga bulan puasa merupakan saat yang tepat untuk berhenti merokok kemudian lakukan aktivitas fisik yang memungkinkan tips berikutnya atasi stres antara lain dengan memperdalam agama dan memperbanyak ibadah jangan lupa Kontrol tekanan darah secara rutin bagi penderita hipertensi Kontrol gula darah secara teratur bagi penyandang diabetes Dan kontrol secara rutin untuk penyakit tidak menular lainnya Semoga puasa kita lancar dan kita selalu dalam keadaan sehat Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini ya Semakin banyak orang yang mendapatkan Manfaat dari info ini Terima kasih